bang mimin aku menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabat kita lihat di sini ada kabar juga yang sangat luar biasa dari LSL Entertainment yang memberikan tentunya kabar baik mengenai trending pertama vlog perdana lesti dan rizky bilar di channel YouTube LSL Entertainment admin pun persahabat ya tentunya semangat. Mudah-mudahan terus berkarya untuk Bunda L dan Papa B. Bismillah, warga Konoha semakin kompak dan semakin solid untuk mendukung yang terbaik buat karya Leslar. Kemudian kita lihat juga, begitu banyak tanggapan, komentar, dan respon juga yang diberikan. Salah satunya dari Kak Reza, neskales 24 di situ mengatakan Bikin daily min tak perlu aneh-aneh Misal kegiatan mau tidur, bangun tidur, malas-malasan keluarga di kamar bermain sama Abang L Berkunjung ke rumah Aki dan sebagainya Kami suka yang natural, Leslar Entertainment Itu ini saran dan masukan untuk admin LA ya. Dan kita lihat di sini ada juga tanggapan dari Leslar Entertainment Terima kasih atas dukungan dan doa baiknya untuk kami. Doa yang baik berbalik kepada kalian yang baik, insya Allah Mudah-mudahan, tentunya selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Kemudian juga selanjutnya, bersama disimak doengan Igasnya Kak Nurul satu jam yang lalu mengunggah video momen saat tentunya bersama Pain yang lagi karaokean nih. Masya Allah dibuang sayang katakan Nurul. Mudah-mudahan. Bahagia terus untuk keluarga besar, Papa Bi Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga keunggahan Mama Kejora Empat jam yang lalu, persahabat Mama Kejora mengunggah foto cantik dan tentunya ini kece banget, persahabat Makin keren Apalagi slide kedua, makin romantis dengan suami tercinta Ayah Kejora, Bapak dan Liana, dan Masya Allah Mudah-mudahan tentunya mamah dan ayah juga Ini selalu bahagia, rukun, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga kalimat komentar yang diberikan oleh Bunda Lesti Bunda Lesti mengatakan sehat bagi mamah bapa amin Doa baik dari sang anak untuk kedua orang tuanya Masya Allah, sehat selalu untuk nin dan akinya Abang Fatih ...sehat selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kemudian juga persahabat selanjutnya, kita lihat di sini ada cidukan momen spesial cute dari Leslar. Kita lihat persahabat, di tengah keramaian pun mereka tetap punya dunia sendiri. Ini Masya Allah, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan ya untuk Lesti dan Miller... Lagi-lagi tentunya kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Dan kita lihat begitu banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Dari akun Barang Harwirta mengatakan Masya Allah pemandangan yang sederhana namun indah dipandang mata Alhamdulillah dari dulu hingga sekarang mereka selalu seperti itu Masya Allah Alhamdulillah persaba selalu mendapatkan kebahagiaan dan vitamin dari idola kesayangan kita dengan momen cute, momen yang sangat masyaallah luar biasa yang selalu membuat kita pastinya happy. Kemudian juga selanjutnya kita lihat persaba di unggahan MRB clothing line 3 jam yang lalu memperlihatkan produk MRB yang sudah siap dijual juga. Persaba dia ya. siap-siap aja nih untuk warga kunoha langsung ke aplikasi Sofi langsung cus belanja produk MRV clothing lain, mudah-mudahan juga untuk usaha serta bisnisnya Leslar diberikan kelancaran kemudahan dan kesuksesan pastinya selanjutnya persahabat disimak juga diunggahan official adi collection salah satu fanpage Lesti Lovers mengunggah foto bunda Lesti kejora kita lihat juga kalimat caption yang ditulis semangat bun begitu banyak tentu di komentar Begitu banyak tanggapan komentar juga di postingan ini Kita lihat persahabat dari akun Instagram Hartati 245 mengatakan Masya Allah gak sabar menunggu karya-karya bunda lesti bulan 3 launching lagu baru Amin Masya Allah banget ya Kabarnya memang bulan 3 bakal ada sesuatu kejutan Yang tentunya akan membuat kita bangga Bismillah, single terbaru Bunda Lesti, insya Allah bulan depan, bulan tiga, akan launching, amin. Dan tentunya siap trending aja dan siap booming buat karya-karya Bunda Lesti Kecewara. Dan tas juga kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Terima tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan kabar terbaru dari Leslar. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan dan kelancaran Amin. Masih menunggu cidukan lain? Jangan kemana-mana persahabat ya. Terus ikuti channel Youtube Diva TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.